Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Terima kasih anda masih bersama kami di STV Video Halo teman-teman semuanya uh, Ini ada sebuah kabar gembira buat teman-teman uh, Apalagi bagi teman-teman yang sudah mendaftar di Hotspot Helium, ya. Helium. Uh, Saat ini Hotspot Helium uh, belum ada informasinya seperti apa Tapi kita tetap menunggu aja ya teman-teman ini ada sebuah alternatif untuk kita mendapatkan Crypto helium ataupun HNT yaitu kita mining di Telegram ataupun yang dinamakan helium clone mining seperti itu. Ini di sini akan coba saya sajikan buat teman-teman cara mendaftarnya ya. Ini saya lihat juga dan sudah saya baca-baca kayaknya ini sebuah rekomendasi bagi saya ya bisa saya rekomendasikan buat teman-teman bahasan ini. Uh, mining ini cukup bagus ya seperti itu kita mendaftar di clone mining ini kita juga akan mendapatkan bonus uh, 2,5 dolar dan 2,5 dolar nanti akan bisa kita belikan uh, ini hotspot ya hotspot yang tujuannya untuk mining uh, namun demikian saya sekarang akan buat sebuah tutorial cara pendaftarannya saja dulu teman teman Ini adalah link pendaftaran, kita klik link pendaftaran eh, Heliumnya, dan ini terlihat eh, tulisan Telegram ya dan Chrome. Sementara buat teman-teman yang belum punya Telegram, silakan mendaftar dulu Telegramnya, dan bagi yang sudah mendaftar Telegram, yang sudah punya Telegram, tinggal klik Telegramnya seperti itu nanti akan terlihat tampilannya e, seperti ini setelah kita klik link referral akan terlihat seperti ini dan nanti masuk di telegram seperti ini, kita klik mulai setelah klik mulai nanti akan dapat tampilan ini bacaan-bacaan bahasa inggrisnya ini yang dalam artian adalah ke penjelasannya ataupun cara mendaftar di Helium clone mining ini seperti itu. Kita klik menu, ini yang di bawah, diklik menu. Kemudian setelah diklik menu. kita tadi kan mendapat bonus 2,5 dolar ya, teman-teman. Dan agar kita bisa mining, kita belikan hotspotnya dulu, hotspot heliumnya seperti itu. Harga hotspot Helium yang paling murah adalah satu dolar, seperti itu. 1 dolar, kita tadi kan punya 2,5 dolar bonusnya, kita belikan maka kita klik buy hotspot buy hotspot kita klik buy hotspot kemudian kita klik hotspot device ini seperti yang ditunjuk ya, hotspot device list, seperti itu, setelah kita klik nanti kita akan akan mendapatkan tampilan seperti ini banyak hotspot ini, mulai dari satu dolar sampai banyak tadi bisa dilihat di bawah spot itu Dan Tadi kita kan punya 2,5 dolar Satu hotspot Yang paling murah adalah satu dolar Maka kita bisa belikan dua hotspot ya teman-teman Untuk miningnya 2 hotspot Maka kita beli ini Kita klik buy Setelah kita klik buy Ini Kita klik buy maka nanti kita akan mendapatkan ini satu hotspot ini yang seperti yang ditunjuk seperti itu. dikarenakan tadi punya 2,5 masih ada 1,5 lagi masih kita bisa belikan hotspot satu lagi seperti itu satu lagi. maka kita klik buy dua kali ya. tadi yang pertama sudah lalu diklik buy lagi seperti itu. maka kita akan mendapatkan dua hotspot yang akan mining ya mendapatkan hasil mining kita. Dan setelah kita klik buy. Uh, dua kali kita sudah mendapatkan dua hotspot dengan harga satu hotspot satu dolar. Kita klik faktur. Uh, klik faktur ini menandakan kita sudah membeli ini. Uh, dua buah ya. Helium hotspot dua buah. Seperti itu teman-teman. Dan. <tuh> bagaimana supaya lebih banyak kita bisa mendapatkan hasil miningnya Kita bisa beli lagi teman-teman. Tidak harus kita menggunakan Uang juga bisa Kita bisa share Share Link referralnya Karena kalau kita mendapatkan Satu referral kita akan nanti akan Mendapatkan satu dolar Dan satu dolar tersebut Bisa kita belikan kembali Untuk satu spot Begitu teman-teman ya Seperti ini dan untuk mengambil link referralnya teman-teman bisa klik ini invite print-nya, invite ya, nah, invite uh, setelah diklik invite nanti akan dapat tampilan seperti ini, ini referral link, referral link. Kita klik referral link, kita klik referral link maka akan terlihat ini, ini link referralnya teman-teman, inilah yang bisa di share uh, jika ada yang bergabung menggunakan linknya teman-teman, teman-teman akan mendapatkan satu dolar dan bisa dibelikan kembali satu hotspot potito dan untuk cara withdraw cara withdraw e, sementara saya belum pelajari ya kebetulan ini baru baru dikasih oleh teman apalagi teman-teman ya kebetulan yang memberi juga memberi juga teman-teman kita dari mereka yang sudah mendaftar di hotspot helium ya helium hotspot potito kita sembari menunggu helium hotspotnya kita bisa mining menggunakan telegram yaitu di helium clone mining uh, saya rekomendasikan buat teman-teman silahkan mendaftar dan link pendaftaran ada di bawah ya di deskripsi di deskripsi uh, mudah-mudahan uh, kita bisa sukses semua dan kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman dikarenakan yang masih baru uh, nanti bisa tanya di komen ya hal-hal uh, yang perlu dipertanyakan seperti itu untuk cara withdraw lain waktu dan kesempatan akan coba saya sajikan tutorialnya untuk sementara saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh